Bagus sampai akhir gua enggak tahu. Bah, bah, bah, bah, bah. Bah. anjir jaguara penuh guys dikasih badak gue kira enggak pecah anjir. <laughs> Tiga juta, 3 juta goblok, 3,1 cok. Halo para juara kan. Cucu Jay. Jam Dahira. Welcome back again to my channel, yang baru gabung welcome to my channel guys Kali ini gue mau ngegas Great Rhino Megawaste dengan bawah 2000 kita mau nyepam-nyepam buy ya guys ya Gimana caranya tadi gue cek-cek di Megawaste yang gede-gede itu gagal-gagal terus nih teman teman ya Oke, okay. ini agak kecilin dulu gamenya guys ya, gue kecilin dulu dikit Gue pengen nyepam-nyepam di bawah 1000 Megawastnya guys kita coba ya guys Spamnya di bawah 1000 Nah karena gue pengen all in nih 2000 langsung Nanti kita pilih 5x10 ya cuy Gue cepat semua checklistnya Terus DC nya gue juga copot nih cuy Kita lihat ya guys Apakah dengan buy Mega waste nya saat di bawah 1000 Bakalan jadi berhasil Karena gue coba coba Di di 10.000 atau di atas 10.000 Itu gagal guys Gagal terus Ini gue deposit lagi ulang habis sekitar 400an lah ya tadi dua kali coba gak berhasil cuy spam 10 kali 5 5x10 misteri gagal terus nah ini gue cobain di bawah 1000 nih kita coba ya semoga kali ini gue berhasil kalau gue berhasil support gue dengan subscribe like sebanyak-banyaknya share ya guys ke teman-teman lu yang doyan banget nyelot oke kita cek semoga gue berhasil apakah dari teman-teman yang nonton Video gua saat ini ada yang suka banget ngegas badak atau ada yang belum pernah sama sekali ngegas Great Rhino Megaways. Boleh ya lu cek-cek konten gua ini ya guys ya. Kita lihat-lihat bareng-bareng. Seberapa gede sih ya si badak ini bisa menyumbang. Uh, cakep nih, Cok. Cepe langsung. Wih, sedap banget ya. Flamingonya penuh banget, cuy. Sedap. Sensa di luar langsung like ke 300.000. Oke, okay, lumayan. Gue naik bet ya ke 2000 an Tadi bet 1000 Ini gue naikin ke 2000 an Karena sensanya di luar cok Mantul banget gue gak rubah pola cuman cocol-cocol aja Nyari megawes di bawah 1000 ya teman-teman Dan gue coba nanti buy Langsung 200.000 Pilihnya 5x10 gue cari pengalinya yang gede ya guys ya Berharap ada pecahan yang keren Akhirnya jepot Kita coba cek ya guys Okay, belum dapat ya karena memang agak susah guys dibanding uh, megawes ke atas 10 ribu atau di atas 5 ribu lebih sulit cari di bawah 1000 jarang banget terjadi makanya gue pengen cobain nih teman-teman ini benar-benar gue nyoba ya guys karena gue dua kali gagal buy spam di atas goceng juga di di atas ceban gagal nah ini gue cobain di bawah secek semoga berhasil nih ini ketiga kalinya gue record nih guys 16.000 nih Kalau 16.000 ya yakin pecahnya atau gambarnya banyak guys Megaways itu kayak gitu Jadi kalau gambarnya lagi bagus-bagus banyak Belum tentu pecah Nah ini 972 guys Pas pas pas pas Momennya pas nih 972 Kalau dijumlahin Q QP nih guys Bener gak ya sih? 9 Q 7 tambah 2 8 P ya guys QP oke gua langsung bayar 12.000 Kita pilih 5.10 Coba ya cek ya, semoga ini berhasil Kalau berhasil gue upload konten guys Itu ya. Kalau berhasil juga Lalu support gue dengan subscribe ya guys Oke mantap 44 ribu 5 kali doang nih cuy, semoga pecahnya keren Karena pengalinya yang gue cari Oke mantap, kena nice Masih 4 kali putaran lagi Kita lihat sama-sama teman-teman. Oke ki. 13 kali Jaguar cuma 2 real guys 118. Oke, okay, Flamingo sampai re 4. 15 kali, teman-teman. Superb Bagus, coy. Bagus sampai akhir gue nggak tahu. Bah, bah bah bah bah Bah anjir, jaguar penuh, guys, dikasih badak. Gue kirain enggak pecah, anjir. <laughs> 3 juta, goblok. 3,1 Cok. Nih gue kaget, Cok. Gue kirain jaguar cuma 2 real, ternyata di atas ada badak 2. Dan setelah badak pasti ada masih ada jaguar eh jaguar cita sih cita ya cita cita di yeah, black 3 juta wih senar tuh bagus cok di bawah seribu bagus cok wih balik langsung sama profitnya <laughs> 400 ribu gua tadi hilang kalau ini gagal hilang juga 600 eh balik 3,1 nih cok waduh game yeah, black guys oke okay, gubet coba langsung ya kita tes sekali lagi lah Oke mantap mantap mantap 3,2 juta mantap mantap Kita tes sekali lagi ya cuy ya Tes sekali lagi Cari momen di bawah 1000 bayinya langsung sejuta nih guys ya Coba ya coba ya coba coba coba Kalau benar dua kali mantap nih guys Kalau benar dua kali ya guys ya mantap nih guys Berlaku nggak sampai kedua kali Langsung gue bayar sejuta nih Kalau bayar dua juta sayang cuy ya Kalau gagal gue masih bisa WD 2 juta nih cuy Oke masih untung lah gue tadi cuman habis 400 ini bawa 200 lagi langsung dibalikin 3,2 juta coy dicoba ya, gue buy lagi di 1 juta kita cari dulu momennya ya guys ya tadi mantep banget ya 9.2 tuh guys gue gitu juta angkanya mantap ya, kalau dikalkulasiin ada koma di tengah itu up guys mantap ya, oke lu jangan takut cecol cecol begini, karena gue yakin ya kalau di 1000 10 megawatt ada yang pecah pastinya tapi belum tentu bagus ya cuy Apalagi 16.000 ya, itu pasti yakin ada yang pecah cuy Dan berharap juga ada gratisan ini bednya nih Kalau gratisan gue gak akan pilih 5x10 ya teman-teman Gue pilihnya 10x5 ya teman-teman ya Oke okay, guys gue kasih tahu lu agen-agen yang gacor aja Yang mau ikutan main Coba cek kolom komentar aja ya guys ya Yang WD nya masuk aja cuy pokoknya ya Ada yang agen WD nya gak masuk-masuk Akhirnya gak masuk beneran <laughs> Gue gak mau lu bermain yang begitu begitulah jangan ya makanya gue selalu referensi dan gue ada beberapa ganti kali ganti link guys ya tapi tapi semua link-link yang gue kasih sama lu pastinya cakep agen-agen cakep sekarang gue ganti link lagi ini agennya lebih cakep depo wd lebih cepat ya guys ya dari yang sebelum sebelumnya juga lu kalau mau main ogel ya ogel ya ogel tanpa t ya guys ya <laughs> cakep juga di sini ya lu cek aja sendiri lah pokoknya yang doyan ogel-ogelan sama slot lu cek aja diri ini cakep lah pokoknya ya WD nya berlepas project nya dibayar guys oke kita cari momen sorry ya guys buat pilak nih, agak-agak bindeng. tapi asik nih dapat segini langsung hilang pusing tadi agak pusing cuy langsung hilang pusing ya cuy ya. gua gak rubah pola ya checklist gue lepas semua DC nya gua off kenapa DC nya gua off ketika ini, ini, ini teori gue aja ya temen-temen ya Ketika megawes kecil megawes kecil kan udah otomatis Yang pecah sedikit atau nggak pecah sama sekali Gambarnya juga sedikit Jadi pas di buy itu Lagi keadaannya lagi cakep kayak tadi ya Beneran teorinya ya guys ya jadi ya Nah nggak tahu nih Kalau buy sejuta kita lihat Semoga jadi sebuah juta nih guys <laughs> Amin amin ya Lu ikutin terus channel gue yang baru gabungnya Udah subscribe makasih banyak yang baru gabung Ikutin terus Nanti rencana gue ada giveaway kalau gue udah masuk 1000 subscriber ya teman-teman. Sekarang terima kasih gue udah sampai ke 470-an subscriber udah mau 500. Makasih ya teman-teman yang stay sama casket ya. Semoga kalian dikasih kesehatan juga bahagia guys. Amin. Tapi yang mau subscribe aja yang gak mau, jangan ya. Gue gak maksain lah. Nanti kalian terpaksa lagi kan, nggak enak. Terus yang belum pernah main slot Gue nggak nyaranin ya teman-teman main ikutan main ya. Karena ini pakai uang real gitu kan dan resikonya adalah habis gitu ya kalau habis ya gue nggak bisa nuntut ke gua lah kan lu sendiri yang depo kan itu guys ya jadi jangan ikutan main yang belum pernah main nah yang nggak bisa main Budgetkan ya eh nggak bisa main yang nggak bisa berhenti bermain maksudnya ngomong aja belepetan gue sambil fokus ke angka soalnya teman-teman <gong> sorry ya Budgetkan ya karena tujuannya adalah berbahagia lah main nah, sini adalah bersenang-senang ya hiburan aja semata ya guys ya kalau jadi penghasilan kayaknya itu lebih nah, ya guys ya. Karena kita cari-cari hiburan gitu ya. Jadi, ya. nah dapat lagi nih Cok. 9,72. Wah ini QQ nih guys. QQ nih guys. 9,72 ya guys. Kita langsung bayar sejuta. juta. Oke, bayar sejuta. juta. Gue masih pilih dengan pilihan yang sama 5 kali 10 Ini kalau nggak berhasil jadi 2 juta. Nggak apa-apa ya, gue masih profit gede. Wih misterinya cakep banget Cok. 15,10. 15,10. Game kenapa gue milih istri ya? Misi cakep, oke. Semoga masih 5-10 gue gak salah milih ya, guys ya. Semoga cakep ya. Kita lihat. Oke, flamingo pecah lagi. Aduh, kenapa buayanya gak mau ada re... satu rel lagi ya? Depan, kepalanya gak ada cok. Oke, a. Kali 12, let's go King Kong. King Kongnya gak mau nyatu cuk Astaga, apakah ini gak sama coy sama yang pertama beli ya? Mungkin emang jadi 10 juta, jadilah ya. Bisa lah, bisa yuk, bisa yuk. Tinggal satu free spin habis nih coy. Waduh, beda guys, anjir. <laughs> 136 doang. Uh, berarti dua pilihan. Cakep di pilihan awal, cakep. Pilihan kedua, pilih misteri kayaknya gitu karena cakep banget misterinya 1510. Ya udah lah Gak apa-apa gua tetap pede 2,1